balik lagi, harus melangkah melupakanmu, lelah hati dan hati jalan tidak membuatku ragu, tak mungkin ini tetap bercerai, pelan bicara sama. Hujan semua berlalu, dia hujan menghaturjatamu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Oke okay, semua yang ada di sana, kita nyanyi sama-sama ya. One two come segalanku bukan tempat tuh kencikan langkahku di Mana tadi Musa? Musa berhasil sampai sampai habis satu song terakhir tadi. Good job, thank you very much. <laughs> Lagi. Terus melangkah melupakanmu lelah hati perhatikan sikapmu jalan kehidupan kan buat binangmu tak mungkin ini terjatuh terjatuh kita diri terasa Berlalu, dia hujan menghatur jadangmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Oke okay, semua yang ada di sana, kita sama-sama ya. One two. kau count segala segalaku bukan tempat tuh langkahku usai sudah semua berlalu biar hujan menghapus jadamu engkau bukanlah segalaku bukan tempat tuh gentikan langkah Yeah.